tempatkan di hotel teorinya selama lima hari karantina lima hari tidak boleh keluar keluar dari kamar ah <tuh> susah ya di hotel makan enak tapi tidak bisa kemana mana. ini dalam rangka untuk join di kapal jadi untuk anda yang rencana mau join di kapal lewat batam ini sudah dipastikan akan mengalami masa-masa yang sama seperti saya saat ini di karantina 5 hari Kemudian baru bisa join di kapal. Masih mending ya, kita cuman makan tidur makan tidur. Tapi untuk saya, waduh, kayaknya makan tidur itu melelahkan. Kalau saya padatkan acara dengan apa? Ya, bikin konten kayak beginilah. Ini kebetulan baru dapat supply makan tapi selesai makan ceritanya baru saya bikin konten ini nyener TV tapi jarang saya aktifkan dan inilah suasana hotel namanya Hotel Haris saya bukan mempromosikan tapi kenyataan begitu kami ada satu set ditempatkan di hotel ini dan satu sama lainnya tidak bisa ketemu masing-masing harus berada di dalam kamar masing-masing <coughs> dan komunikasi kami hanya melalui HP atau cell phone. ini pintu bisa dibuka tapi harusnya selalu tertutup saya berada di lantai 6 kamar nomor 6 Ini ya, ini bagian dari laundry. Kebetulan di hotel ini digratiskan, makanya wear pack yang baru pun sekali. Apa salahnya saya laundry aja? Dan ini Ini merupakan pintu penghubung antara Kamar saya dengan kamar Teman di sebelah Cuman tidak bisa dihub, difungsikan gitu ya Dilarang untuk difungsikan Bisa sih bisa Tapi dilarang kami untuk Memfungsikannya nah ini minibar untuk kopi teh susu apa ada semua di sini Inilah suasana di Harris Hotel yang disediakan untuk kami selama karantina itu. Dan ini bagian dari kamar mandi, toilet dan segala keperluan apa ada di sini. Seperti biasa di hotel-hotel pada umumnya Ini kelengkapannya pun standar kayaknya kemudian kita lari ke sebelahnya hanya shower bed enggak ada enggak apa-apa itu standar istilahnya itu bisa ya bisa tidak <tuh> Sekarang kita keluar. Kita coba mau lihat view dari lantai 6 ini ke luar sana. Dari sini udah nampak. dengan pantainya dan di kejauhan nampak kapal-kapal kecil ini terhalang sama tirai oke, saya coba singkapkan tirainya nah inilah suasana di luar sana Hanya bisa kita nikmati dari atas, <laughs> dari atas hotel aja tidak bisa turun, tidak bisa boro-boro turun, keluarannya nggak boleh. Ada security yang jaga di depan pintu, jadi setiap kita ada gerakan-gerakan apa selalu dipantau terus sama mereka. Nah ini dari atas ini kita bisa lihat ke bawah sana. dan fasilitas apa aja yang disediakan oleh hotel ini cukup mewah hotel ini ya haris hotel batam batam center ada swimming pool kolam renang ya dan kita lihat sebelah sana lagi mungkin bagian dari gedung ini dan bangunan ini cukup tinggi atas jendela nggak bisa kelihatan keluar lagi ya dan dia masih menjulang lagi ke atas oke okay. jadi waktu-waktu senang saya hanya bisa melihat dari atas sini aja melalui jendela aktivitas mereka di luar Oke okay, teman, untuk kalian yang profesinya pelaut yang akan join kapal lewat Batam, sekali lagi saya ingatkan, mungkin kalian akan mengalami proses sama seperti yang saya lakukan saat ini, yang saya alami saat ini ya, tapi tidak apa-apa, kita masih dihargai. Oke okay, untuk mereka untuk kalian yang sesama pelaut subscribe <laughs> di like ya serta di share mudah-mudahan kita bisa tambah jaya di laut oke teman-teman Begini dulu informasi saya, sampai jumpa di konten berikutnya, ya.